Ciri-ciri seseorang yang diikuti khoda macan Entah itu macan loreng, macan putih Biasanya orang itu walaupun biasa-biasa disegani, Ditakuti Dan bahkan sorotan matanya ketika dia melihat seseorang dengan tatapannya Orang tersebut, orang yang dilihat akan gemetar Bahkan ketakutan, bahkan segan Karena aurawi wibawanya sangat luar biasa Itu adalah ciri-ciri khoda macan Halo sahabat Ratu Bidadari TV. Kali ini Ratu Bidadari ingin membahas tentang ciri-ciri seseorang yang memiliki khodam macan loreng atau macan putih. Ya. Ini cukup menarik untuk dalam pembahasan tentang khodam jadi khodam ini diambil dari bahasa Arab yang artinya pembantu Sedangkan diambil dari bahasa Jawa adalah prewangan. ya. Jadi khodam atau perewangan itu sama Yang artinya adalah pembantu, pem pendamping atau abdi dalam kita Dan kita adalah sebagai majikan mereka Lah. Dan mereka tak kasat mata Dan khodam sendiri Ada khodam jin Ada khodam roh Ada khodam malaikat Dan semuanya adalah Makhluknya Allah Ya Jadi langsung aja ke Inti atau ke Pokok pembahasan kita Tentang khodam Atau khodam macan Kodam macan yang kita bahas saat ini adalah kodam macan Nah ciri-cirinya seperti apa kodam itu Kodam Si pemilik kodam macan itu Ciri-cirinya seseorang itu walaupun dari kalangan biasa atau orang biasa Cuman dia disegani Ya jadi orang disegani itu bukan karena kekayaannya bukan karena dia ganteng atau cantik bukan karena jabatan bukan karena pangkat tapi si pemilik khodam macan biasanya walaupun orang itu biasa-biasa tapi cukup disegani dan bahkan ditakuti oleh eh, beberapa kalangan masyarakat atau di lingkungannya karena Tahu sendiri kan macan itu sosoknya seperti apa Karakternya seperti apa Pamor dan daya magisnya seperti apa Nah itu ciri-ciri Terus yang bisa kita kenali itu dari sorotan matanya Jadi si pemilik hodam atau perewangan sosok jenis macan Itu bisa dilihat dari sorotan matanya jadi sorotan matanya itu agak sedikit tajam ya. Katakan memandang seorang Walaupun yang dipandangnya biasa kayak gini Jadi orang itu akan Orang yang kita pandang Atau si pemilik hodamacan Memandang e, orang lain Itu si orang lain itu tadi Bisa takut atau segan Atau bahkan yang lebih ekstrim adalah gemetar dan ciri-ciri selanjutnya, ya, tadi yang ciri-ciri pertama, kedua, dan ketiga itu biasanya orangnya pendiam tapi berani, dan orangnya sangat bernyali. Cuman di sini ada pembagian, jadi ciri-ciri hodam macan putih itu lebih uh, pendiam tapi disegani, sedangkan macan loreng keras wataknya macan loreng itu keras dan galak dan berhati-hati kalau kalian berhadapan dengan seorang yang beli kuda macan dia sih pendiam biasa gitu ketika eh, dibikin marah dibikin emosi itu sangat bahaya karena dia kalau sudah marah sudah emosi dan amarahnya diluapkan itu sangat bahaya lagi. Bahkan jika sampai berkelahi atau ada jotos katakan Itu pukulannya atau tendangannya itu mungkin bisa melebihi dari kapasitas kemampuan kekuatan manusia Katakan kalian berkelahi dengan si pemilik macan Ketika dia mukul mungkin ketika ini kapasitas manusia ya mungkin segini ya ini kan segini ya gesernya mungkin segini. Ini kapasitas manusia normal. Sedangkan jika ada lantaran atau seseorang yang didampingi kodam macan, mungkin uh, tonjokan atau pukulannya itu mungkin bisa lebih, karena ada dorongan supranatural, ada dorongan makhluk tak kasat mata yang menyatu atau sinkron dengan si badan. Manusia tersebut Jadi hati-hati Dan bisa kok dilihat dari auranya Dari cara bicaranya uh, Sangat wibawa Jadi seseorang yang memiliki hodam macan itu Cara bicaranya itu cukup wibawa Bicaranya sedikit Tapi bermakna Seperti itu Apakah kalian memiliki khoda macan? Kalau kalian memiliki khoda macam, Sangat luar biasa sekali Biasanya uh, Seseorang yang diikuti khoda macan putih itu biasanya pendiam Dia lebih identik dengan pendiam Sedangkan kalau seseorang yang diikuti khoda macan loreng Yang macan loreng ya atau belang itu itu orangnya emosian, galak, terus mudah tersinggung. Jadi, miliki, uh, walaupun sama-sama macan, memiliki uh, beberapa karakter yang sangat berbeda. gitu Dan kodah macan sendiri uh, macam-macam ya. Maksudnya, maksudnya dia mendamping manusia itu bermacam-macam... Uh, apa ya, maksudnya... Uh, fak Bukan fak ya Apa ya Maksudnya uh, Kronologi Ada khodam macan mengikuti manusia Karena turunan atau khodam leluhur Jadi mungkin mbah boyutnya atau canggahnya Leluhurnya dulu ngilmu Atau memiliki kodam macan Terus akhirnya dia meninggal Dan khodam macan ini mengikuti atau nurun atau nitis ke anak cucunya, salah satu anak cucu terbaiknya atau anak cucu pilihan. Ya. Itu jenis-jenis pertama. Terus jenis kedua bisa jadi karena faktor ilmu. Ya. Maksudnya ngilmu bisa dia tirakan sendiri, bisa dia uh, lelaku sendiri, ngilmu sendiri, belajar sendiri atau berguru. Dan akhirnya Ilmunya tadi Lantaranya adalah macan Itu yang jenis kedua Dan kronologi jenis ketiga Menurut riset dan berdasarkan Penelitian saya Sebagai seorang peneliti Dunia gaib atau dunia supranatural eh, Bisa karena ketempelan Jadi khodam itu entah dari Bangsa cina atau bangsa Uh, halus lainnya mengikuti manusia karena uh, khodam ini tadi memiliki ketertarikan atau kecocokan Secara aura, secara energi, secara karakter kepada si manusia tersebut Dan biasanya si manusia tersebut uh, tidak sadar diikuti oleh khodam ajam Seperti itu menurut penelitian saya Jika kalian ada Sebuah pertanyaan Masukan Atau sesuatu misteri Yang perlu Saya kupas Atau perlu saya kaji Saya teliti silakan kalian komen Di Bawah Jika saya tertarik dengan komen kalian insyaallah saya akan jawab dengan video atau konten saya, ya, jangan lupa subscribe channel YouTube saya: Ratu Bidadari TV. Like, comment, and subscribe. Salam Ratu Bidadari.